Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami cintai, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi ayu Berwudu Ya, oke. Okay. Sebelum kita mulai materi ini, baiknya kita berdoa dulu. Barang-barang kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minal salihin Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Pada materi hari ini Bapak uh, guru akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang ayo berwudu ya. Dan nanti dari materi ayu berwudu itu Nanti pak guru akan menjelaskan Apa bagaimana syarat-syaratnya wudhu Rukun-rukunnya wudhu Sunah-sunahnya wudhu Terus bagaimana hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Lanjut nah, Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini Yaitu yang pertama adalah kompetensi atau yang pertama memahami doa sebelum dan sesudah. Memahami doa dan sebelum sesudah wudhu. Ini untuk pengetahuannya, aspek pengetahuannya. Yang pertama yaitu menyebutkan syarat wudhu. Apa saja nanti syarat wudhu itu. Yang kedua menyebutkan rukun wudhu. Ya terus yang ketiga menyebutkan sunnah-sunahnya wudhu apa saja uh, sunnahnya wudhu tersebut terus yang keempat menyebutkan hal yang membatalkan wudhu karena kan pasti yang namanya wudhu tidak selamanya tidak batal ya tetapi ada hal-hal yang bisa membatalkan uh, dari wudhu itu sendiri terus aspek yang kedua adalah aspek Keterampilan, ya. Apa aspek keterampilan itu? Yaitu yang mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Nanti praktek wudhu, ya, untuk aspek pengetahuan eh, aspek keterampilannya. Oke, lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama Diharapkan itu peserta didik Mampu menguraikan makna berwudhu Ya adik-adik Nanti eh, setelah pembelajaran ini selesai Harus tahu apa itu Makna dari berwu, berwudhu Terus yang kedua Yang kedua itu peserta didik Mampu menganalisis doa sebelum dan sesudah wudu. Yang ketiganya peserta didik mampu menyusun data dan informasi mengenai syarat rukun sunnah dan hal-hal yang membatalkan wudhu ya nanti syarat wudhu itu apa saja rukun wudhunya apa sunah sunahnya apa terus hal-hal yang membatalkan wudhu nah, peserta didik harus bisa harus tahu itu ya Nah, kalau misalkan ada data harus tahu, oh ini yang namanya syaratnya wudhu ini hukumnya wudhu, harus bisa itu membedakan, terus yang keempat peserta didik mampu mempresentasikan hasil tentang data dan informasi mengenai tata cara berwudu. oke, itu tujuan pembelajaran kali ini oke ya, ya lanjut Ya, nah, tadi kita harus tahu dulu, kan? Makna wudhu itu apa Oke ya? Nah, wudhu itu artinya bersuci dengan air. Oh, berarti apakah ada yang bersuci dengan tidak menggunakan air? Ada, tapi pembahasannya bukan kali ini, karena kali ini membahas tentang wudhu. Nah, ini yang... Digunakan bersuci dengan menggunakan air. Oke ya. Lanjut wudhu merupakan salah satu syarat sah solat. Berarti ketika mau melaksanakan solat harus berwudu terlebih dahulu. Berarti tanpa melaksanakan wudhu tanpa wudhu solatnya sahabat tidak. Tidak, karena syarat sahnya solat harus dengan wudhu. Paham ya? Oke, lanjut dengan berwudu. Kita menjadi suci lah. Berarti, apakah tadinya kita tidak suci? Iya, karena ada hadas-hadas yang ada di dalam badan kita. Maka, hadas-hadas tersebut, kotoran-kotoran tersebut harus kita hilangkan. Nah, ya, karena yang kita hilangkan adalah hadas kecil, maka... Kita dengan cara Membersihkannya dengan cara berwu, Berwudu Oke okay ya nah Berarti karena dengan berwudu Kita menjadi su, suci Berarti suci Dengan berwudu itu Untuk menghilangkan hadas Hadas kecil Oke okay, lanjut Oke okay ya mm -mm. Nah di sini diterangkan syaratnya wudhu. Nah, orang syaratnya wudhu, orang yang akan berwudhu itu memiliki syarat. Nah, apa saja itu syaratnya? Dan syaratnya yang pertama: yang pertama, agamanya harus Islam. Agamanya harus, harus Islam atau beragama is, Islam. Terus, yang kedua... Yang kedua itu Mumayis Apa itu mumayis? Yaitu Orang yang sudah dapat membedakan Perbuatan benar dan Salah Berarti kalau misalkan Anak bayi, anak kecil Yang belum bisa membedakan Benar atau salah Belum diwajibkan wukum. Oke ya Terus yang ketiga Syaratnya apa Yang ketiga tidak berhadas besar, tidak berhadas besar. Eh, yang keempatnya apa? Menggunakan air suci dan menyuci. Menyucikan menggunakan air suci karena air itu macamnya ada banyak. Ada air itu yang suci tapi tidak mensucikan atau tidak menyucikan. Contohnya, air apa? Nah, misalkan ada air kelapa ya air kelapa air kelapa itu airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk ber berwudu ada lagi air suci yang tidak mensucikan contohnya misalkan air apa ya air minum teh itu teh itu kan airnya suci bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk bersu Bersuci atau wudhu ya Tidak bisa untuk menyucikan Untuk wudhu Terus lanjut Syarat yang kelima apa? Syarat yang kelima Itu tidak ada Yang menghalangi Sampainya air ke kulit nah, Berarti ketika Kita misalkan berwudhu Tidak ada Yang menghalangi air Terkena kulit nah, Misalkan kulit kita atau kuku kita, kok ada penghalangnya? Misalkan tip ek. atau kita apa ya? Misalkan kena cat atau apa, sehingga air itu tidak bisa masuk, tidak bisa mengenai kulit kita. Nah, seperti itu Nah caranya. Gimana kalau misalkan ada tip ek di kuku kita, atau misalnya ya harus dibersihkan dulu biar airnya bisa ma masuk? Karena kalau tidak seperti itu, nanti wudhunya tidak. Sa, karena itu merupakan syarat saham wudhu Oke ya eh, Paham sampai sini? Eh kalau paham kita lanjut lagi Nah yang kedua adalah rukun wudhu Nah rukun itu yang harus ada di dalam wudhu nah, Namanya Ru, rukun wudhu Yang pertama apa? Niat nah, wudhu itu harus kita niati Jangan kita niati misalkan ketika wudhu kita masih e, baru main-main, e, tidak ada kehendak sama sekali. Langsung misalkan kebir-kebir, tanpa ada niat itu tidak boleh, karena itu merupakan roh-roh Yang pertama niat, ya, terus yang kedua, yang kedua adalah membasuh muka. Loh, kok langsung membasuh muka? Kan biasanya kumur-kumur Nah nanti kumur-kumur kita bahas e, nanti yang berarti yang selanjutnya Nanti ada rukun ada sunnahnya Ini rukun itu yang harus ada pada wudhu Berarti kalau rukun ini kok tidak <tuh> dilakukan wudhunya sahabat tidak? Tidak Oke ya Berarti setelah niat yang keduanya membasuh muka Oke ya e, Yang ketiga Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai si siku ingat siku itu dibasuh muka juga dibasuh bukan diusap nah, paham ya bukan diusap apa bedanya basuh dengan mengusap kalau basuh itu harus basah nah, airnya di ditaruh di dal, uh, di atas ini loh apa ditambung airnya itu ditampung ya berarti uh, Kedua tangan sampai siku ini harus dibasuh. Keduanya sampai sampai benar-benar basah. Nah, sampai bersih. Gitu ya. Terus yang keempat. Keempat ini mengusap kepala. Cukup diusap saja. Jadi tidak usah sampai basah kulit. Nah, mungkin caranya gini. Caranya air itu ditampung di dalam tangan. Terus airnya bisa ditumpahkan lalu sisa dari air yang ada di tangan ini bisa diusapkan ke kepala nah kurang lebih seperti itu itu namanya mengu mengusap nah kayak dilap itu seperti dilap terus yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki nah ini membasuh lagi berarti harus basah bener-bener basah ya berarti beda kali ya mengusap dengan memba membasuh ya berarti sampai mata kaki ya mata kakinya biar sampai Kebasuh sampai pasang semula Terus yang keenam Adalah mengerjakan gerakan secara berurutan Atau namanya tertib nah, Tertib itu berurutan Berarti misalkan kok yang pertama niat Yang kedua membasuh muka Dan seterusnya ini harus tertib Harus urut Harus berurutan Tidak boleh wudhu itu Misalkan kok dari kaki dulu Terus dilanjutkan dengan membasuh muka melanjutkan membasuh kedua kaki tidak boleh ya, tidak boleh sembarangan tapi ada urutannya lah kalau misalkan tidak urut bagaimana wudhunya tidak sah paham ya sambil sini ya lah berarti tadi bagaimana ada yang kumur-kumur ada yang uh, istingshak atau apa membersihkan hidung misalnya nah, itu berarti tidak masuk di rukun ini Nah terus masuknya apa? Nah, nanti pembahasan selanjutnya Oke ya kita tunggu Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Oke lanjut Nah ini sunnah wudhu Oke sunnah wudhu itu apa? Sunnah <tuh> ini berarti kalau dilakukan kita mendapat pahala Kalau ditinggalkan tidak merusak wudhunya Wudhunya jadi tidak batal, itu ya. Berarti dilakukan, kita malah mendapatkan bonus pahala. Tidak dilakukan wudhunya menjadi tidak batal, tetapi tetap sah. Oke ya, nah apa saja sunnahnya wudhu itu? Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan berwudhu wudu membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim tuh ya sebelum melaksanakan wudu. Kalau niat tadi bagaimana? Nah, kalau niat tadi di atas termasuk rukun. Nah, ini ya, termasuk rukun wudu. Nah, sekarang kalau membaca basmalah sunah wudu. Terus yang kedua, menggosok gigi. Biasanya kan kumur-kumur itu ya, sampai menggosok gigi. Yaitu masuk ke dalam sunahnya wu. wudhu terus yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan ini biasanya dilakukan sebelum sebelum wudhu ini biasanya seperti itu tangannya dicuci dulu nah ini sunah ya. tidak rukun ya. jadi kalau misalkan dilakukan kita mendapatkan pahala kalau tidak dilakukan e, wudunya tidak batal oke okay, ya yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Ini masuk sunnah wudhu, gitu ya. Terus yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. ya Perhatikan kepala itu tadi, kalau yang rukun, coba ya. Di sini, yang rukun mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Jadi kepala itu harus peluncur atau harus basah semua, ndak tapi cukup sebagian kepala saja boleh seperti itu. ini kalau kalau mengusap seluruh kepala ini masuknya ke sunnah ya nomor enam sunnahnya apa yang keenam mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri misalkan membersihkan kedua tangan sampai siku ya kedua tangan sampai siku kok yang dilakukan kanan dulu berarti itu sunah kalau kiri dulu gimana boleh tapi itu tidak mendapatkan ke kesuna. yang terakhir atau yang ketujuh membaca doa selesai wudhu itu sunah dari okay, ya sampai sini paham okay, ya kalau paham kita lanjut oke okay. ini yang terakhir berarti ya materi yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu itu nanti bisa batal, bisa saja ketika kita wudhu nanti wudhu kita batal. Lah apa saja penyebabnya? Nah, ingin tahu? oke ya e, kita baca. yang pertama, yang pertama adalah buang angin, kentut, nah, buang angin atau kentut nah, dari dubur, misalkan. Dubur itu jalan belakang, ya. Biasanya yang buat untuk kentut atau buang air besar itu namanya dari keluarnya dari dubur. Oke, ya, buang angin berarti membatalkan wudhu. Kalau kita habis wudhu kok kentut? Ya, karena wudhu kita menjadi batal. Nah, kalau mau kalau sudah batal melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah karena wudhunya sudah. batal Oke okay, ya, lanjut yang kedua buang air kecil pipis. Nah kalau pipis batal juga wudhunya ya. Berarti dari jalan depan maupun jalan belakang kok ada yang keluar itu bisa membatalkan wudu Yang ketiga buang air besar, eh, eh gitu ya. Misalkan itu ya juga membatalkan wudhu. Nah, misalkan kok setelah wudhu kita kebelet eek lagi yo wudunya batal kita harus wudhu lagi yang keempat ya Menyuntuh, menyentuh kubul atau dubur kubul itu yang tadi untuk pipis ya terus dubur itu yang tadi untuk kentut itu loh ya menyentuhnya dengan apa dengan telapak tangan nah tangan itu kan ada telapaknya kalau yang ini namanya apa eh ini kalau telapak tangan itu berarti yang dalam, ya telapak tangan yang yang dalam. Nih terus yang kelima tidur karena biasanya kalau orang tidur kentut kan kita tidak tahu. Ada yang bilang eh, ketika tidur itu biasanya orang kentut. Nah ketika kentut kita juga tidak tahu atau kita tidak sadar ya nah, ketika tidur itu. Makanya eh, di sini tidur juga terkadang ini, ini memang bisa membatalkan budi kenapa? karena biasanya kalau tidur itu ada yang pentut, ada kadang kita nggak tahu tangan kita menyentuh apa kalau misalkan menyentuh kemaluan dubur atau dubur ya, kan bisa membatalkan budi ya. nomor 6 atau yang terakhir hilang akal karena mabuk atau gila hilang akal ini juga bisa membuat wudu kita batal, kok dia menjadi gila misalkan, atau mabuk, tidak sadar, itu juga hilang akal namanya. Maka wudu kita menjadi batal Oke sampai sini paham? Oke ya. Eh kalau sudah paham, kita lanjutkan tata cara berwudu beserta doanya. Oke ya. Nah. Ini ada gambar anak yang sedang berdoa sebelum berwudu. Bagaimana niat wudu itu? Nah, ini ya. Nah, ini yang atas tulisan Arab, yang bawahnya ini tulisan Latin atau transliterasi dari huruf Arab ya. Latin tetapi ditulis Arab. Kalau yang ini artinya. Oke ya, kita baca bersama-sama niat wudu Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wudua li rafil hadatsil asghar ta'ala Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah taala Nah ini Niat ini dilakukan biasanya ketika e, membasuh muka, ya. Ketika membasuh, membasuh muka. Oke, lanjut nanti dihafalkan itu. Nah, ini ya praktek wudhu nomor satu, membaca basmalah dan niat berwudhu. Nah, tadi niatnya di depan sudah ya. Berarti ketika kita mau melaksanakan wudhu baca basmalah dulu bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu alirafil hadatsil aswar farbalillahi taala nah sesudah itu mencuci kedua telapak tangan nah, mencuci tadi ini sunnah ya sampai pergelangan tangan ini sunnah didahului dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, oke ya, ini berarti so, sunah boleh dilakukan atau tidak. kalau dilakukan berarti mendapat pahala, kalau tidak juga tidak membatalkan, iya tidak membatalkan wudhu Oke, terus yang lanjut selanjutnya nomor tiga, berkumur-kumur sebanyak tiga kali. ya tadi berkumur-kumur sunah rukun, <coughs> ayo sunah atau rukun? ikutnya berarti sunnah ya sambil membersihkan gigi atau tadi sambil menggosok gigi ya nih terus yang keempat membersihkan lubang hidung sebanyak tiga kali atau istiqshar ya ini airnya disedot ke hidung airnya disedot ke hidung ini juga sunnah sunnah itu berarti boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak membatalkan wu. Oke, lanjut yang kelima, membasuh muka sebanyak tiga kali lah. Ketika ini membasuh muka ini termasuk rukun wu. Rukun wudhu Ah, niatnya kalau niat ya kan ini kan nomor satu ada pes dan niat. Ini bisa dilakukan di awal sini atau ketika membasuh sambil membasuh muka ini boleh melafalkan niat, nah, ya boleh melafalkan ni, niat, Oke, ya. Kenapa? Karena eh, ini adalah termasuk rukun dari dari wudhu. Makanya ada yang bilang bahwa ketika niat itu dilakukan pada saat eh, membasuh muka. Oke ya, lanjut. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali. Didahului tangan kanan lalu tangan kiri. Ya. Ini termasuk rukun wudhu. Ya. Membasuh kedua tangan sampai siku ini rukun wudhu. Tetapi yang sunahnya apa? Mendahulukan tangan kanan. Eh, mendahulukan tangan kanan daripada tangan yang kiri itu sunahnya. Oke, kalau ininya rukun, membasuh kedua tangannya rukun. Artinya harus dilakukan. Oke, lanjut ya. <tuh> Ih, gurunya terbang. Yang ketujuh mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Nah, Di sini bahasanya mengusap, tidak harus dibasuh, cukup mengusap saja. Jadi airnya air yang sisa-sisa air yang ada di tangan nah itu bisa langsung diusapkan ke kepala ya ada yang e, mengusap sebagian kepala itu ada seperti itu terus eh, selanjutnya yang ke-8 mengusap telinga kanan dan kiri ya telinga kanan dan telinga kirinya ini cukup diusap saja tidak usah dibasuh Nah kalau yang nomor tujuh ini mengusap kepala kan rukun. ya Kalau yang mengusap telinga maksudnya su, sunnah pinter. Terus yang sembilan. Ya, nomor sembilan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Didahului kaki kanan lalu kaki, kaki kiri. ya Sampai mata kaki. ya eh, Yang terakhir adalah. Berdoa setelah wudhu. Terus doanya bagaimana? Oh, nanti akan kita jelaskan pada slide yang berikutnya. Oke ya, sampai sini paham? Kalau paham kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, ini doanya. Oke ya, barang bareng kita baca ya. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin amin ya rabbal alamin itu doa setelah wu, doa, doa ini hukumnya sunnah kalau dibaca mendapatkan pahala kalau misalkan tidak dibaca juga wudunya tetap sah atau wudunya tidak tidak batal Oke, lanjut nah ini ya kita refleks jenak Yo, tadi kita sudah banyak materi yang pak guru sampaikan, nah sekarang kita sambil nyanyi-nyanyi saja sambil enjoy-enjoy uh, dulu. Oke. Okay. Agar otot-otot yang ada di apa? kepala yang kaku-kaku bisa relax. Oke? Okay. Lah nyanyinya gimana? Nyanyinya ini. Lagu potong bebek angsa. Tahu semua kan ya? Oke okay, ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyinya nanti seperti ini. Didengarkan Pak Guru dulu nanti Adik-adik bisa menirukan. Ya. Marilah berwudu, berwudu bersama melakukan sholat. Sholat berjamaah, berwudu itu <tuh>, Grune, sambil batu-batu ini. Saya ulangi lagi ya, berwudu itu bersih dan suci. La la la berwudu itu bersih dan suci la la la nyanyinya seperti mm. itu sekali lagi ya oke okay. marilah berwudu berwudu bersama melakukan salat Salat berjamaah berwudu itu bersih dan suci la la la la la la la la berwudu itu bersih dan suci la la la la la la la la oke terima kasih lakunya bagus sekali oke ya berarti wudhu itu bersih dan su suci untuk apa wudhu itu ya, nanti untuk melakukan sholat berjamaah berjamaah karena sholat berjamaah pahalanya lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian atau munfarid ya eh lanjut Nah eh, pada tahap ini nanti adik-adik silahkan Ya ini ada tes tertulis Silahkan ini dijawab ya Yang pertama rukun wudhu itu terdiri dari Titik-titik Ada berapa maksudnya ya Nomor yang kedua sebelum melaksanakan sholat kita harus apa dulu, apa mandi dulu, apa wudhu dulu, apa makan dulu. Terus yang ketiga, air yang dapat digunakan untuk berwudhu itu namanya air apa? Ya. Nah, contohnya misalkan air yang bisa digunakan berwudhu. Nah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan ada air yang suci dan mensucikan tapi ada yang air suci tetapi tidak mensuci. Nah mana itu termasuk air yang bisa digunakan untuk berwudhu? Ah, air misalkan air kopi apa air sirup atau air sumur ya, ya nanti dijawab yang keempat hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu apa saja ya. A makan dan minum setelah wudhu kita makan minum itu batal apa tidak ya. terus B berlari-lari setelah wudhu kita berlari-lari itu batal apa tidak C tidur setelah wudhu kita tidur ya. mana yang benar ya nanti diisi yang kelima rukun wudhu yang pertama itu apa Ah, mencuci muka membaca dalam hati membasuh kedua tangan sampai siku mana terus yang keenam itu membasuh telinga ketika berwudu termasuk apa nah, membasuh telinga ketika wu wudu termasuk apa apakah sunah apakah rukun apa batalnya wu oke lanjut Wah, terima kasih materi pada hari ini sudah selesai itu ya Uh, dari pak guru apabila Ada kata-kata yang Tidak pas ya uh, Bisa menyinggung hati Adik-adik pak guru Mohon maaf yang Sebanyak-banyaknya Itu saja yang Pak guru sampaikan Yang bisa pak guru sampaikan pada materi Ayu berwudu kali ini Semoga bermanfaat Akhirul kalam Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi